Assalamualaikum, kembali lagi di channel Sunda Katresna. Wilujeng sumping Baraya, kali ini saya sedang berada di daerah Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Kita akan mendatangi perkampungan. Perkampungan ini di, berada di pinggir kota, alamnya sangat bagus, sawahnya masih banyak, dan hutan-hutannya juga masih terjaga. Oke, teman-teman, langsung saja saksikan videonya. Oke, okay, kawasan yang akan kita eksplor adalah pesawahan di sana dan saya akan mulai turun dari sini nah teman-teman mungkin ini adalah sebuah musola ternyata ini adalah musola teman-teman di sebelah sebelah sawah dan ini adalah uh, tempat ke airnya kesini Nah, teman-teman, ini kalau orang Sunda bilang ini namanya tampian. Tampian ya yang seperti ini. Ini asli dari sumur di sini, menggali Nah, ini seperti ini. nah tampilan ini berada tepat di depan musolanya nah ke sini adalah jalan ke rumah warga aduh jalannya sulit harus hati-hati ini adalah rumah-rumahnya Nujunawan ibu. Iya bu, pada ini kalian. Dia di foto. Aman, ibu. Tepalian kobra. Hmm. Lucu <laughs> naon atau ibu teh? Bangga ibu punten ya. Oke, kita akan lanjut ke sawah. Sawah tuh sana. Oke, tuh sawahnya. Oke, kita sekarang akan menjelajahi pesawahannya. Arahnya ke sini, Nah, teman-teman, di sini suasananya masih asli sekali. Nih, ada daun-daun singkong. Ada pohon kelapa. Kelapa muda juga bisa tinggal metik aja di sini enak. udah tersedia. Nih ada balong. Ini daun singkong. Nah, ini ada lagi tampilan nih. Memang ya teman-teman, di sini tuh masih alami banget nih. Coba lihat nih. Nah, teman-teman, ini ada tempat mandi kalau di kampung-kampung. Kalau orang Sunda ini bilang nama ini Tampian Tampilan tuh. Tuh, teman-teman, ada yang tahu ya? Nah, ini ini tempat apa nih, teman-teman nih? akan coba naik ada rumah jadi ini tuh posisinya jauh banget dari jalan jadi ini rumah nah ini pesawahannya teman-teman jadi akses ke rumah ini satu-satunya hanya melalui pesawahan ini nah tuh ini jalannya nah, ini rumahnya adalah tampilan indah banget ya di sini jadi ini adalah tempat mandinya tempat mandi tempat cuci di sini Mungkin ini WC-nya ya. Tuh, di sini mah masih alami. Oke. ada sawah. De. ada ya. di sini segala tersedia tuh, mau nangka muda ada, mau daun singkong ada. kelapa muda tinggal metik aja Muhoon, alhamdulillah. Mm. Bintu manawi teh oh. <laughs> biasa nih kalian kah dia. Ayo sawah nih kalian. Eh sayang ayah nah oh. ayah oh. Diyo, sayang, ayah teh. Ada Oh nggak ada mm. oh. Nah tarah ayah ditu Langki, ayo nama teh Muhun Langki, masak kaki dua ngidaran teh uh. Oh Masak kaki si, dua Cepat emang teh kamana tarah ayah Mohon Padahal mah cilok teh tarah damang Minang karena pami, anu sore-sore mah Mohon Pasok ayah dua, ayo emang teh ayah Langki, mah dinya teh teh Tak kumpul mah osok keningka Terum teh kadinya di Mang Teh. Jadi, dius, teh. <gantan> terang ya. oh, <tabari> pada peda nah, indah. Oh, kena, iya. sawah mah oh, teh. Muhun. Penak di sih emang. Oh, oh, oh, terus ageng, neng, ya. Gaduh hiji. Dua pedah mm -hmm. nah. resep, kita ke daerah dia ya, Tengah gini gak? Nah, ya, kena. Kena. Oh, nyaga di kota Pegunungan. Kalau buat kota, nyaga ada Mungun Tengah, mm -hmm. tersikman Ayo, asli kene, rawasin Asli Nyalira, Nyali itu ayahnya kan di itu di luhur. Ada kucing. Nah, si Emang yang tadi itu, si Emang tukang cilok yang lewat ke perumahan saya, ternyata rumahnya di sini, itu tuh ada rumah si Emangnya gak disangka-sangka ya. Ketemu sama si Mang Cilok. Nah, banyak di sini banyak tampian. simak sumber airnya banyak. Nah, ini tampiannya, teman-teman. Tuh, itu bukitnya. Enak banget kan? Dikarenakan nggak bisa lewat, saya nggak bisa kesana teman-teman. Mungkin lihatnya cuma dari sini aja ya. Soalnya ini nih jalannya tuh ditutup nggak bisa lewat. Oke, kita balik aja ya. Nak, nak, nak, nak, nak, teh oh nak, untuk ppkm nak, gitu. tara nak, nak, di kota, nak, nak, um, syukur nak, muhun. Mang, hayang Mang. Mangga, uh -huh. Mang, Mang. Kalau si Amang antosan Oh, si Dede gini kan Palaur. Mangun Mang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. atur <laughs> Baiklah teman-teman videonya kita akhiri dulu, nantikan video-video selanjutnya akan update terus seputar perkampungan dan pedesaan di Tasikmalaya. Tetap setia di channel Sunda Katesna. hatun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.